<laughs> Dilihat ya, kok gak kempes-kempes <laughs> Aduh capek Radanya <laughs> Potol Potol itu copot, lepas Potol itu banyak Jawa, <laughs> <laughs> what's it, what's it? aduh lah Keprimen pak. Cang Wah shit, Waduh, habis dimakan Halo teman-teman, kita kembali lagi di channel Tonton Aja Yang masih setia merekiskan berbagai macam konten kali ini Admin mau reaction, cuplikan-cuplikan video yang lucu Oke, langsung aja untuk di video yang pertama Ini ada sebuah mobil putih Ini kayak mobil yang di film-film Scooby-Doo-Boo gitu ya Tapi ini warnanya putih, gak tau mobil apa ini Kita play aja Saya stop nih Mobilnya encok Ini habis ketiban kayaknya ya, mohon pohon Tapi masih bisa jalan loh mobilnya loh. Yolah, Pak yang sabar ya, mobilnya encok, mobilnya encok yang sabar pak, yang sabar, semoga ada gantinya <gat> oke next untuk di video yang selanjutnya di video yang selanjutnya, ini ceritanya pemilik mobil ini mau habis belanja atau mau pindahan hmm, kayaknya dia baru pindahan dari apartemen tapi roda belakang itu udah, apa, per belakang itu udah Kayak nggak kuat ya teman-teman Kita play aja Seperti apa cuplikan videonya Hmm Tuh kan ada nempel mundur maju, Mobilnya Pemajunya oh, Maju lagi Aduh <tuh> Ya Allah Ya Allah Itu gimana ceritanya rodanya potol Potol itu copot Lepas Potol itu banyak Jawa Aduh lah Keprimen pak Hmm Dihajar terus Ya Ya Ya aduh Aduh si bapak, maksain sih jadinya gitu. Oke okay, next untuk di video yang selanjutnya, di situ ada seorang bocil sedang apa itu? Olahraga apa, fitness? Apa ya namanya ya? Saya nggak tahu sih, saya nggak pernah di tempat begituan, karena badan saya kurus, mau tempat begituan malu, badan kurus. <guruh> Dia kayaknya lagi program diet, kita play aja videonya seperti apa, turun, naik turun lagi, naik lagi turun lagi hahaha <laughs> dilihat perutnya kok gak kempes-kempes <laughs> aduh capek <laughs> si kentung bisa aja kok gak kempes-kempes perutnya -kempes, <laughs> sama sih kalau saya gitu baru olahraga 3 hari aja udah ngeliat perutnya, ada kotak-kotak belum ya ternyata gak kotak-kotak juga lama dasarnya saya juga mau olahraga, olahraga paling, cuman, ya jalan kaki aja jalan kaki kalau pagi-pagi, lari-lari kecil oke next, untuk di video yang selanjutnya di video yang selanjutnya ini, ada mbak-mbak, ceritanya ini saya lihat di postingan twitter, postingannya mas adem, kalau nggak salah kita play aja, seperti apa hahahaha Malunya sampai besok itu, malunya sampai tahun depan masih malu aja. Aduh, Simba, aduh, yang sabar ya. Mudah-mudahan besok gak begitu lagi. Oke, okay. next untuk di video <Sai> yang selanjutnya ini nih. Aduh, si bapak ini apa namanya? Uh, dia lagi ngaji, ngaji atau apa? itu meister, tapi dia... Pakai tangki semprotan, dikasih kipas angin. <giranya> dimodif. Oke, okay, keren, keren, keren. Tangki semprotan itu yang buat nyemprot rumput, dikasih kipas angin. <giranya> Biar kepalanya gak gerak. <giranya> efektif, oke, <okay>, oke, <okay>, efektif. <giranya> Astagfirullahaladzim, ide nya keren, ide nya keren. Oke, oke, oke, oke. Wajib ditiru, wajib ditiru biar nggak kegerahan tapi kalau cuacanya panas, nggak pakai topi ya sama aja oke next, di video yang selanjutnya di video yang selanjutnya ini, hmm, ini perokok perokok, dia ngerokoknya kenceng banget ini coba kita play aja deh gila ini orang kalian masa ngerokok begitu? wah ini mah jebol paru-parunya aduh pokoknya gede banget lagi cempot kretek lagi kalau ah, lupa tuh lupa, lupa, lupa. tuh bu hmm. keloloten itu apa keselek keloloten, keselek keselek asap keselek kebul, aduh pak, kacang roh maning ya next, untuk di video yang selanjutnya ini saya dapat dari sebuah postingan Vika, punya video file di lampu merah, oke okay, kita play aja kayak apa ini Ijo. lampunya error lampunya error, masa begitu astaghfirullah dua 21 plus, errornya kan masa begitu errornya ini? Ya, deh nggak bener segera lanjut ya Pak mudah-mudahan nggak begini lagi ini bikin gagal fokus lampu merahnya lampu hijaunya oke next untuk di video yang selanjutnya ini nih di video yang selanjutnya buh, buh, buh, ilmu rawa wih hmm. oke coba kita next di video yang selanjutnya lagi orang yang sama ini lawannya ceritanya senam bukan Oke, klub virtual ini namanya klub virtual. Wih, hmm, gemes. <laughs> Saya juga marodi ini tuh tak gabung jadi satu. Kita mau putar videonya seperti apa? Coba kita play. Kita tonton. Wih, jelek juga. hari jurus siluman ketiak bau siluman ketiak bau tuh kan kue juga ngolek <laughs> oke okay, next untuk di video yang selanjutnya di video yang selanjutnya ini ceritanya kalau kita 17-an itu lomba pukul-pukulan pakai bantal di atas kanal kita cuman duduk di bambu biasanya ini di luar negeri <laughs> tapi dia pakai pelindung. Pemukulnya pakai alat dapur. Bunyinya lumpang-lumpang, lumpang-blunding. Kalau blunding itu gajian ya, teman-teman. Blunding itu gajian. Kalau kelutang nggak tahu. Kalau kelondong itu kulit, kulit kambing, kambing itu namanya keluntung. Kita pelajari videonya seperti apa? Cang gantian. <tutuk> CANG hahaha <laughs> <laughs> lebih keras lagi lebih keras lagi ayo hajar 1, 2 cang oh kurang kenceng kurang kenceng ini ayo yang keras lagi keras keras aduh <laughs> nih itu mah curang itu yang yang pakai baju putih kenceng banget mukulnya kayak balas Sudah benar pribadi. Mungkin tentang tetanggaan kali dia ya. Aduh, oke okay, next untuk di video yang selanjutnya. Ini ada seorang pria bule. Dia berdiri di atas asbes, asbes, asbes. Di situ ada wahana apa itu perosotan gitu ya. Di sebuah kolam renang kayaknya ini. Oke, okay, coba kita play aja seperti videonya. Oh, dia berdiri di atas asbes, Berdiri hmm. Oke, okay, dia minta support dari Orang-orang yang ada di bawah Ayo, lompat, lompat gitu ya lihat. Lompat, lompat Wah, Bung uh. biur. <gif> Diedit bisa itu masih lodakan, bung gitu ya Oke okay, next, di video yang selanjutnya Disitu ada seorang abang Abang kaos putih, abang itu merah Kalau dalam bahasa Jawa Oke, okay, abang kaos putih itu sedang mancing Dan dia pancingnya, kailnya itu Lagi diakalin, itu nyangkut Tapi si pria itu, si abang itu Nggak nyadar kalau ternyata Kail pancingnya itu kesangkut oleh buaya, buaya di sampingnya, tapi dia nggak tahu kalau ada buaya. Coba kita play seperti apa videonya. Tuh, Tuh. Wah shit, shit. Waduh, habis dimakan. Selamat, selamat, selamat, selamat. Uh, selamat dia. Wah. Uh. Mudah-mudahan kan kemakan sama buaya yang latih Oke, cukup sekian dari admin. Semoga menghibur dan menyenangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!